Astul, namun budaya salam sejahtera buat kita semua selamat pagi dan selamat siang, selamat beraktivitas yang beraktivitas saya segenap keluarga besar mesiru kancil mengucapkan ribuan terima kasih terutama untuk para subscriber sayang saya selama ini telah mendoakan dan mendukung saya dan buat para sahabat terima kasih atas doanya untuk saat ini saya sudah lulus monetisasi terima kasih ya sahabat ya apa kabarnya sahabat semoga kebaikan sampean semua dibalas yang maha kuasa diberi kelancaran rezeki barokah yang melimpah. amin amin ya robbal alamin hapusinak apa apa karena dia tidak bisa membalas kebaikan sampean, hanya bisa mengucapkan "Oke". Semoga buat para kreator yang belum mencapai satu semoga diberi kelancaran. Amin. Tidak ada kendala yang mau mendaftar. Semoga lancar. bersake. apa nak? Terima kasih Pak di Bibi Mas, mana? Terima kasih. Hmm. Hah? siapa itu? Apa? WA, hmm? WA itu siapa? Mana WA? Tali sini Mana? Turun sini. Apanya? weh nya BA. mana weh enggak ada Gus monggo Gus Kaul matur sembah nuwun Kang Gus sampun rawuh matur nuwun matur nuwun matur nuwun nalu pripun Kang sampun sarapan jaketin opo mboten Kang lek ayang ah. Kong kra sukses lalu Mas Her, matur sembah nuwun Mas Wendi. Nah, nah, matur sembah nuwun. Nah, sampun rawuh, matur nuwun doane Kang Gus, Kang Saidi nggih Mas Bendi. Pripun sampun sias mantok Malang Kang? Mau kemana? Dok, mau apa? Mungkin geng keanggur sami-sami. Udah, tas saya kembali. Napal pun mantuk, Mas pendi Matur sembah nubun geng Mas Bend. Mbak Salwa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salwa. Apa kabar, Mbak? Terima kasih ya Mbak Salwa atas partisipasi dan supportnya selama ini. Salam sehat juga selalu, Mbak. E. Halo manis, tetap di Bali. Ledereng masih harus manut teng Malang ta? Pak ah. Dipendi. Nih. Halo. salam sehat saya selalu buat sadar aku semua. Mbak Salwa, Kang Gus Gaul, halo manis. Waalaikumsalam Mbak Salwa dari Mas Pendi, Mbak Salwa salken dari Gus Gaul. Mbak Omanya Om lah Allah setehum, terima kasih Mbak Omnya, -nya. terima kasih. Imeh bujur apa mau umbah-umbah Omahnya -umbah. Allah bisa bagus gaul Enggak lama-lama Mas Haidi buat temen danggu Mas Wendy kali belajar ngaktif Nenopo, Niki loh kang Saidi niki Mas Pendi apa? Nego pun kalau belajar enten enten ngano iklan ini iklani, nganu ngano kong kang kang Saity, Omanya Allah juga menyapa Edgus Gaul putih, putih, mana putih? Ayo putih, mana? Is sama putih kisbelah Enggak malu Enggak ada iklan, Kang. Kang SD musik omahnya ale-ale. gitering nabi kan. Tapi walaupun kula aktif nih, Kang. Udah ada iklan alhamdulillah, Mas Pendi. Alhamdulillah alhamdulillah mas pen aku nyobi nih ngatur ngucapnya matur suhun terima kasih buat kawan-kawan semua tanpa sampean saudaraku aku istirahat di opo-opo matur suhun terima kasih pak D. Makasih pak de mau nanti nggak lama-lama mau tempat bakalku Oh HP, kuseng eror berarti kusgalu. Hey. kan Saidi, empat D, nenek Pakti, Kang Abdi musik, disapa manyalah, kusgaleng guyu. Ada Wasbindi, uh. kapan yang malang manis? Kang Dodon selamat mas, terima kasih mas Dodon, saya juga mengucapkan ribuan terima kasih gitu mas. Selama ini sudah mendukung, sudah mendoakan saya. Sampai seperti saat ini. Matrusu, Naturnun. Terima kasih banyak, Kang. Terima kasih, Kang Dodon. Sini, nak. Duduk sini, loh. Kok enggak? Iya, tak. Panggung, enggak, enggak. Ya. Loh, jangan disaduk-saduk. Kang Dodon, salgan. Dari Kang Gus. Selamat apa? Selamat, Bro, Don. Selamat Mas Andi, selamat. Mm -hmm. Apa enggak ketok ya Dengar ya? <Tuh> nih, <sitting> nih. <Tuh> okay, <Tuh> <ketok. Tuh> itu siapa itu yang, yang ya yang bibiran yang oh. bibiran itu ngano Pak Dedodon itu calon istrinya ndak itu apa Pak Dedodon sendiri selamat menaiki ibadah haji yuk amin Mas Pendy sengarup Haji Kang Dadan Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh selamat ya matersebhanun saya juga mengucapkan ribuan terima kasih buat sampaian Kang Dadan tanpa sampean saya juga nggak akan jadi apa-apa kok ini ndak bisa nutul moderator ini Mas Dadan sabar like was monet jangan rapi mana kang wadus ya sambak kang kang saya loh kang Mas Pendi selamat budal ngaret g Mas Pendi kang Dadan adnyu nya lucu hos g kang Dadan lucu anak wedok mas pendi amin sama-sama mas hiru kang dadan kang dadan cari mas pendi efdi musik selamat kang muki channel selalu berkembang pesat amin ya robbal alamin juga nge kang sukro muki kelekas monet lancar jantai juga ugi dan cekap amin Kang FD ya, dari Mas Dadan ya. salam santun, gus. Guys, salam kenal dari pemula, yuk Allah Mas Dodon. Saya yang pemula, Mas Dodon. Saya yang pemula. Ya, ya. Sampai gue ya, mas. Galeri, amin. Di, ya, ya. Mas Galeri. Oh, Mang Galeri nggih. Kang Sukro, Kang Heru, terapi mana, wis. Ada buk diur nanti dihampuk saya. nanti dimarah Bunda ya Dimarah sama Bunda. jika Kang Amin. Salam santun dari Kang Sukro Gus Gaul. I love you dari Mas Dodon Gus Gaul. Salam santun. Mantap Kang, lanjut terus gaspol mater sembahnuwon. Kang Kia Flam. Saya ucapkan ribuan terima kasih enggak Kang Kia tanpa sampean juga saya nggak ada apa-apanya kicau dunia selamat bosku terima kasih mas kicau salam sehat sukses selalu buat mangjena nganuki buat anda buat sampean gih masih e. kang dadan salam kenal dari gus Gaul. bukan selamat tapi mas heru tahu oh selamat gih selamat lama C pun mas pendi gus Gaul boten boleh. Boleh. Siji delan koyok ngene iki lho. Mas, anu Kang Saidi lan. Ki nyapo ya. Salam kenal kembali Gus Gaul, salam santun dari Mas Dadan Mas Andika Rizki. Selamat siang dulur, saya selalu buat family. Terima kasih. Mas Andika Rizki. Terima kasih. Salam sehat juga selalu nggih Mas Andika. Terima kasih buat supportnya Mas Andika. Mm. kula Kang, monggo Kang Pakri matur sembah nuwun. Kang Pakri, Kang Rudi mo channel juga terima kasih Kang Rudi. Ah, matur sembah Kang Rudi. Masih ngantuk aku ya. Masih ngantuk. Bu pupus ana. Oh. Huh. banget. Makcik bawa kerja, oh, tasnya kerja nge, nge Kang Galeri Sukro dari Kang Dadan, Kang Rudi, Kang Bagri, Sip. I love you. Nge, G Mas Indika. G Mas FD Musik dari Kang Rudi, Kang Kuncring dari Kang Galeri Sukro. Putra Pasaman hadir mengunjungi teman mas, Matur nuwun. Ya, udah. Dari Pasaman. Padang, Padang, ya Mas nggih. Ya. Terima kasih Mas, terima kasih saya ucapkan juga terima kasih, nggih Mas, buat dukungannya Mas eh. Rudi Moker, salam santun. Dagang Kari dari Sukro, disapa Kang Rudi. Kang Putra Pasaman, salam santun Mas. Gus Gaul sip dari Kang Rudi, Kakak Rudi, salam santun. Kang Rudi. Makar salam rahayu dari Gus Gaul Oh si pamit dulu ya Mau ke bandara dulu ada jemputan Gih, Kang Dadan hati-hati di jalan Gih Kang Dadan Hati-hati di jalan Saya nggak lama kan Mau Ada acara di tempat Bapak Mertua, Bapak CHS 1976 Jadi ngantarkan orang rumah Ada acara di sana Dia nggak lama-lama Cuman saya bisanya Mengucapkan ribuan terima kasih buat panjenengan semua. Pokoknya intinya terima kasih. Tanpa sampean saya tidak akan jadi apa-apa. Nguten mawon ya mas. Terima kasih buat semuanya. Kisbehillah sama de Salam kenal untuk teman-teman yang hadir. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. robbal Alamin. Ijin juga mengaduk semen. Dia mas penghe, mas won. Kak Dadan juga disapa dari Kang Sukro. Aja. Dalem. Aye nggak salim. Gak salim sama siapa? Ijin pamit mau nikah lagi Kang Walah. Ya Allah tolong aku dijak mojo aye lah, wis kompor gimana? malah. Hmm. Hmm. Kang Bakri, gih, Kang Said Juwarangi ya. Hmm. <tik> Aku melok kangkung kangkung Ayo, Wes, ayo, ayo. Gak kangkung kangkung Udah. Udah? kangkung kangkung kangkung Udah. Hmm. kangkung okay. kangkung Kang kangkung kangkung dari Gus Niki insyaallah 20 menit mawon Cuman menikmati mawon lah Kalo ragu nih Kang siswanto hadisa, Matur sembah nuwon mas Sugeng siang Nisa Sugeng siang Matur suwon Terima kasih Gih Kang sis Terima kasih Jaket biru ha, sampun Masih. Tolong Kang Cering, tolong aku melok. Gih. Monggo Kang Bakri, Kang dijak kan. Niki lima menit mawon, lima menit male. Hmm. Ojo melok kro, Pengen tok monggo. mugi mugi kedah jangkep kang syukurlah amin amin amin tanpa kriuk indang nguhane kang bakri dan lancar assalamualaikum pak Ustaz siswanto waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh melok kang sering tolong aku aku ya kang bakri entar. <tuk> hmm, hmm, hmm. <tuk> salam Gus. Dari Kang Siswanto Hadisa. Ora usah kro, kowe ngeyel. Kowe ngeyel. Kang Tukro tolong aku, dia Kang Saiti jaluk tolong Kang roh, ngejak mojo mojo nek ngano Kang nek kayu jeruk. Malu. Hmm? Apa? Malu. Malu. Apa malu? Malu sama orang Jawa. Malu sama orang Jawa, Pak De jare. Kang Galeri Sukro, Kang Siswanto Hadisa selamat pagi melok cering, Wes, wes, awas we. Ngancem malah Kang Bak Kang ado, Kang Sukro Kang Wekri. Tiga menit lagi kita kiring nggih, Lur. Mas. Oh, Anak wetok molot. Aduh, anak wetok molot. Aduh, anak wetok molot. Ku le bola-bola bola buat saudaraku semua terima kasih banyak ya nggak usah panjang lebar saya hanya mengucapkan ribuan terima kasih buat panjang semua saya tidak bisa membalas semoga allah taala yang membalas segala kebaikan sampeyan diberi kelancaran diberi diberi rizki yang marah, barokah melimpah amin amin ya robbal alamin saya akhiri kamakri Kang Sukro, Mas Pendi, Kang Sis, Kang Saidi. Bila ada kesalahan dan kata saya selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri nggih. Kang Sukro, Kang Pakri, Wabilahi Watopiq Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum swastiastu namun budaya Salam sejahtera buat kita semua Amin Matur sembah nuwon kang D&D kreatif channel Mbak Sukarsinova apa, apa kabarnya Bu Marsi Wong Sampai jumpa kang Di lain kesempatan matur sembah nuwon kang e. Dadah, Pak De. Dadah. Foto, ya. Foto. Ini kan sudah foto, nak. Belum. Mana belum? Belum. Ada. Buat Mbak ini Roy. Juga cuma kasih, enggak Mbak ini Roy. Uh, Kang Mbak Yumuklis juga. Terima kasih. Dadah. Dadah, Dadah Pak De. Pak Dadah. Yang kayaknya lepas, lah.